Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur kenari mania dimanapun Anda berada. Selamat bergabung di Aji Kenari Channel. Di video ini, kita akan membahas bagaimana cara merawat kenari yang benar. Teman-teman, ya, dimulai dari memindahkan kandang di dalam ruangan ke luar ruangan. Cukup gantung saja dulu di tempat adem, jangan langsung dijemur selama 5 menit saja, teman-teman karena nanti apabila dari dalam ruangan langsung kita jemur. Itu akan sangat berefek pada matanya ya, teman-teman. Setelah kita angin-anginkan, barulah kita bisa menjemur burung kita ke tengah matahari, teman-teman. Bisa juga langsung kita pindahkan ke kandang umbaran atau poiler, teman-teman. Biasanya teman-teman di sini berbeda-beda. Ada yang di poiler itu sekalian mandi, teman-teman. Ya ada juga yang tidak tergantung dari kebiasaannya masing-masing, ya teman-teman. Penjemuran itu dilakukan hanya 20 menit saja, teman-teman. Boleh nggak kalau penjemuran itu lebih dari 20 menit? Kita bisa lihat cuaca yang sekarang dialami, teman-teman. Apabila cuacanya terlalu panas, ya kalau bisa jangan, teman-teman, nggak harus jemur terlalu lama. Yang penting terkena matahari itu sudah cukup. Setelah selesai, kita baru bisa pindahkan ke tempat yang adem, teman-teman. Apabila penjemuran dilakukan dengan kandang, kita bisa pindahkan kandang ke tempat yang adem, dan barulah kita ganti karpetnya. Usahakan pemandian itu dilakukan setelah penjemuran atau pengumbaran, teman -teman, ya, teman-teman. Apabila penjemuran dilakukan berbarengan dengan pemandian. Itu akan merusak bulunya, karena kenapa? Waktu dia tuh pengumbaran, mereka membutuhkan bulu yang lengkap. Tapi karena dia sudah basah, bulunya tidak lengkap. Teman-teman menghindari itu terjadi, makanya biasakan untuk melakukan penjemuran dahulu atau pengumbaran dahulu. Barulah pemandian. Teman -teman. Di sini, agar burung bisa leluasa setelah mereka berolahraga atau penjemuran, mereka akan memandikan dirinya, membasahi dirinya. Di proses pemandian ini, ada yang unik, teman-teman. Harus kita perhatikan dan kita bisa pantau. Untuk mandi saja, dia seperti minum air, seperti minum air. Jadi, paruhnya itu akan ke keramba mandi. Itu bukan minum, ya teman-teman. Melainkan itu akan mengukur suhu dari air tersebut. Setelah mereka mengetahui suhu air, barulah mereka akan menceburkan dirinya, ya teman-teman. Di sini ada tiga sesi dalam proses pemandian, ya teman-teman. Proses pertama adalah pengukuran suhu air, kedua menceburkan diri untuk menimbangkan suhu, ketiga baru menyesuaikan suhu, menceburkan lagi itu, teman-teman. Jadi tiga sesi ini sangat berpengaruh penting buat mereka. Untuk jeburan pertama nggak akan masuk ke dalam kulit mereka, teman-teman. Melainkan jeburan yang kedua itu akan masuk ke dalam pori-pori kulit mereka, teman-teman. Dengan proses ini burung yang nantinya mabung akan lebih cepat untuk mabung, teman-teman. Setelah terpantau proses mandi kita bisa angkat cepuk mandinya teman-teman singkirkan dan keringkan biarkan burung kita itu tuh kering dulu ya teman-teman itu biasanya membutuhkan 10 atau 15 menit untuk mengeringkan jangan diberikan efek apapun atau makanan apapun biarkan kosong melompong aja teman-teman angin-anginkan aja dulu di luar supaya kering dulu teman-teman ya setelah proses pengeringan bulu Barulah kita bisa mengecekan kandang, kita bisa ambil, dan kita bisa membersihkan kandang. Terutama yang perlu diperhatikan adalah tangkringan, teman-teman. Karena di disinilah pusatnya, segala pusatnya dari penyakit biasanya yang kita kenal adalah kubulen. Ini akan sering terjadi sama burung-burung, walaupun dibersihkan kandang ya, tapi tangkringannya tidak, teman-teman. Setelah itu, kita bisa berikan pakan dan minuman ya, teman-teman. Di sini saya menggunakan cepuk nomor dua Itu tidak banyak, teman-teman. Hanya setengahnya saja. Itu tidak akan habis seharian juga. Besoknya kita bisa buang. Memang sedikit boros, tapi di sini saya menjaga kesehatannya. Untuk ekstra puding, kita bisa sesuaikan dengan cuaca, teman-teman ya. Apabila cuacanya sedang hujan, Jangan berikan ekstra puding yang mengandung air banyak, seperti timun atau sawi, ya teman-teman. Itu sedikitnya mengandung cuat, mengandung air yang lebih banyak. Kita bisa gunakan telur untuk di musim hujan. Penggunaan telur pun harus dijaga, ya teman temannya jangan tiap hari kita gunakan telur karena berefek pada tubuh si burung, ya teman-teman. Ya. Disini perlu kita perhatikan lebih dalam lagi kebutuhan dari burung kita itu apa setelah pemberian pakan dan minuman barulah kita bisa berikan extra puding sawi di sini saya menggunakan sawi sendok yang ukurannya pun tidak terlalu besar teman-teman dan itu sudah direndam selama 30 menit mengantisipasi adanya pestisida yang tertinggal Kenapa begitu? Karena sida itu mengandung pestisida. Jangan langsung diberikan kepada burung apabila baru dibeli dari pasar. Direndam saja cukup 30 menit, teman-teman. Barulah kita bisa bilas dan kita bisa berikan. Dan itu hanya daunnya saja. Bonggol ya, kita bisa buang. Apa efeknya apabila Burung kita memakan sayuran yang belum dicuci, itu efeknya akan ke pencernaannya teman-teman. Biasanya akan mencret dan akan menimbulkan penyakit-penyakit lainnya. Entah itu kurus, entah itu loyo, atau semua yang nantinya akan menjadi mandek. Mandek bunyi, teman -teman. yang tadinya gacor, yang tadinya itu bunyi, tadinya suara keras, atau jadi serak, itu banyak lagi, teman-teman kita akan bisa jumpai di situ. makanya kenapa saya selalu sarankan untuk mencuci dahulu atau merendam kalau hanya sebatas dicuci saja itu tidak akan menghilangkan pesticidanya kenapa bisa direndam harus direndam itu baru bisa terangkat teman-teman karena dia mengandung desinfektan yang kalau dibilas saja dia tidak akan langsung dia akan terangkat apabila dia sudah 30 menit direndam dengan air. Kita akan bahas di video berikutnya tentang penggunaan extra puding yang tepat menurut cuaca yang kita hadapi. Untuk saat ini, setelah pakan diberikan, minuman diberikan, extra puding diberikan. Kita bisa gantung-gantung saja, diangin-anginkan saja teman-teman ya. Jangan dijemur lagi. Biarkan mereka menikmati sajian yang kita sajikan kepada mereka. Biarkan mereka mengeluarkan volume, cengkok, dan kemampuan mereka di situ, ya teman-teman. Kita bisa nikmati lantunan nada, ya lantunan lagunya. Kita bisa melihat durasinya nambah panjang. Kita bisa melihat performanya bagaimana. Di sini kita bisa simpulkan, teman-teman. Burung kita sehat atau tidak. Setelah kita melihat proses dari penjemuran. Pengumbaran pemandian. Setelah itu, kita bisa melihat proses kebersihan. Kebersihan dari tangkringan, kebersihan dari karpet itu sangat berpengaruh untuk burung kita, ya teman-teman. Karena kenapa? Apabila kotoran tidak dibersihkan, itu akan menjadi karbon dioksida, ya teman-teman, di dalam kandang. Dalam krodong ini akan menjadi karbon dioksida yang menguap apabila tidak dibersihkan. Kita bisa gunakan alas koran. Agar kenapa? Agar cepat kering, ya teman-teman. Biasanya kalau karpet itu kan agak, agak sedikit membasahi. Kalau dia kotorannya basah, dia akan tergenang. Tapi kalau menggunakan koran dia akan langsung cepat kering. Apabila di sini kita susah untuk sulit untuk mendapatkan koran, kita bisa mengganti tiap hari dengan karpet dan air. Ya. Itulah tadi tips cara merawat kenari yang benar dari saya, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.